Sorento PEV 2022 sebentar lagi hadir di Indonesia, simak videonya. Kia Sorento diprediksikan bakal hadir di Indonesia tak lama lagi. Setelah dipamerkan di Ajang Jakarta Auto Week 2022, salah satu publik figure, Natasha Ryder mengunggah sebuah foto teaser yang diduga merupakan SUV asal Korea Selatan tersebut. Sebagai mobil mewah dengan harga yang cukup mahal, pada bagian interior dari spesifikasi Kia Sorento ini memang mempunyai tampilan desain yang terbilang cukup mewah dan elegan sama seperti desain bagian luarnya namun tetap memberikan kenyamanan bagi siapapun yang berada di dalam mobil ini. Never was left over I put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 pada bagian interior dalam mobil Kia Sorento ini pengendara akan dimanjakan dengan desain jok kulit yang nyaman saat diduduki dan memiliki penghangat yang akan membuat membuat pengendara lebih nyaman dalam mengendarai mobil Kia Sorento ini. Pada bagian dalam mobil ini juga diberikan fitur hiburan seperti infotainment system dengan layar UCO dengan ukuran 8 inci dan 12 speaker Infinity stereo yang akan memberikan kenyamanan bagi para pengendara maupun penumpang dengan adanya hiburan audio dan visual yang berkualitas. Yeah, ring, yeah, we be free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 Won't stop till I wear the crown I swear to god damn Dan untuk dimensi mobil Kia Sorento 2022 ini memiliki panjang mobil sekitar 4.685 mm dengan lebar mobil 1.885 mm serta mobil mewah ini dilengkapi dengan tinggi mobil yang mencapai 1.700 mm. Jika melihat spesifikasinya di luar negeri, Sorento Pave baru ditawarkan dengan motor listrik 66,9 kW dan mesin turbo 1600 cm3 yang dapat mengais tenaga hingga 261 tenaga kuda. Selain itu, Sorento EV 2022 memiliki jangkauan mengemudi all-electric 32 mil atau sekitar 51 km berdasar pengujian EPA. Dengan daya jangkauan mesin bensin dan motor listrik, Sorento Kev 2022 mampu menjangkau 460 mil atau sekitar 740 km. Memiliki ukuran di mesin si seperti itu mobil Kia ini juga dilengkapi berat mobil yang tidak terlalu berat sehingga mobil mewah dari Kia ini makin mantap saat dikendarai di jalanan aspal maupun off-road. Di samping itu untuk melengkapi dari dimensi mobil mewah Kia Sorento Juad dibekali dengan tangki BBM yang mampu menampung sekitar 70 liter bahan bakar yang akan membuat mobil ini mampu menempuh perjalanan dengan jarak yang cukup jauh dengan sekali pengisian bahan bakar. Harga Kia Sorento memang terbilang cukup mahal namun harga tersebut sangat cocok dengan kualitas mesin yang dibawa oleh mobil ini. Mobil Kia Sorento ini menghadirkan beberapa varuan type mesin yakni petrol, cerdi, dan cerdi 4WD. Ketiga type mesin tersebut akan memberikan performa mesin yang berbeda namun ketiga type mesin tersebut terbilang cukup tangguh dan handal untuk sekelas mobil dengan model SUV ini. Untuk tipe mesin petrol yakni 2.4 LMPI berbahan bakar bensin ini menggunakan mesin 4 silinder dengan 2.4 liter DOHC dan dual CVVT sanggup menghasilkan power maksimum sebesar 185 tenaga kuda dengan putaran pada mesin sebesar 6000 revolusi per menit dengan torsi maksimumnya sebesar 241 Nm pada putaran mesin 3700. 150 revolusi per menit. Lalu untuk tipe mesin cerdi dengan komposisi mesin R2.2 berbahan bakar diesel dengan 4 liter DOHC sanggup memanghasilkan daya maksimum sebesar 197 peta detik dengan putaran pada mesin mencapai 3.800 nrpm. Untuk tipe-tipe mesin ini mampu mengeluarkan torsi sebesar 44.5 km per menit pada putaran mesin 2.500 revolusi per menit. Kemudian untuk tipe mesin diesel ini telah dilengkapi dengan turbo tambahan yang mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar. Pada Kia Sorento berbahan bakar diesel ini juga telah dilengkapi dengan penggerak 4WD yang Sistem penggerak tersebut akan memberikan tenaga yang disalurkan menjadi lebih optimal. Lalu tenaga yang dihasilkan tersebut akan disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan.